tidak hanya pada uh, persoalan fisik tapi yang kita bahas ini nanti lebih pada persoalan mental jadi dari beberapa kajian terdahulu yang kita berikan kepada mahasiswa bahwa mental itu justru menjadi penentu ya dalam Olahraga itu apakah uh, mental juara, kan begitu ada mental uh, pusher ya. Jadi mental ini justru membangun satu kekuatan yang bahkan mendukung uh, fisik itu sendiri. Karena olahraga itu ada yang bersifat fisik tetapi juga ada yang bersifat uh, pikiran misalnya dalam banyak hal meskipun fisiknya yang tahan ya misalnya catur ya dia juga banyak mengeksploitasi pikiran kecerdasan ya, terutama tapi juga harus eh, kesehatannya atau tubuhnya juga harus Mampu bertahan karena mungkin bisa berjam-jam bahkan mungkin bisa berhari-hari untuk melakukan kegiatan olahraga ini. Ilmu olahraga ini secara sosiologis memang pada awalnya bukan menjadi itulah masyarakatnya olahraga ini hanya sambilan saja karena memang kehidupan kita itu khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya ini kan petani saya dulu juga hidup di dari lingkungan petani tidak olahraga pun kalau hanya untuk menjaga kesehatan, ya sudah tentu pergi ke sawah, mencangkul, angkut-angkut tanah, ya, bangun pagi, pergi ke masjid, jalan kaki. Jadi itu sudah aktivitas fisik yang bagus, meskipun itu bukan olahraga. Juga kalau mandi kan ada di sungai, dulu kan jarang orang... Membangun sumur itu, ya. Jadi, sumurnya itu satu kampung, buku itu mungkin dua tiga saja, dan setiap orang mengambil air dari situ, ya. Terutama di langgar, di masjid itu biasanya gotong royong dibangun. Saya dulu juga mandinya di sungai, ya. Punya kerbau, punya sapi, punya ayam, punya kambing, jadi. Setiap hari habis sekolah, itu mengembala sapi atau kambing di tegalan-tegalan. Sekarang tegalannya sudah tidak ada, kambingnya sudah tidak ada. Kita meningkat pada uh, kelas menengah. Tapi sebelum kita berbicara tentang kelas menengah ini, olahraga yang uh, paling diminati pada awalnya dan buka banyak pengunjungnya itu kan sepak bola dan itu tidak hanya di Indonesia ya kalau kita pergi ke luar negeri jam 12 malam, jam 1, jam 2 itu anak-anak masih sepak bola di bawah e, cinar, apa lampu-lampu neon itu karena memang e, kegiatan yang paling nyaman itu kalau malam hari di negara-negara komunis, misalnya di Rumania, saya kalau pingpong, badminton itu ya jam 12 malam itu. Karena tempat olahraganya itu bukannya pada waktu malam. Ya 24 jam lah kita bisa berolahraga. Itu tidak tidak terbiasa di negara-negara yang liberal atau ya negara kita. Tapi kalau di negara... Mereka bekas jajan komunis, atau bekas komunis itu saya tinggal di sana uh, olahraga itu digerakkan oleh pemerintah dan nanti ada suara trompet atau lonceng gitu jam olahraga, olahraga, nanti jam makan, jam makan gitu ya jadi agak berbeda saya sendiri waktu tidur siang Habis makan itu kan Orang-orang harus Berkumpul untuk berolahraga Saya nggak mau olahraga itu Ya digedori pintunya Halo bangun Itu waktunya olahraga olahraga Semua berangkat olahraga Tapi di negara yang merdeka Seperti kita mau tidur Mau olahraga, mau jengking, mau apa <tuh> Bukan urusan pemerintah Itu, itu urusannya sendiri-sendiri Oleh karena itu di dalam hal kita uh, belajar tentang olahraga, itu ya berkaitan erat dengan persoalan sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial budaya. Maka, di dalam melihat prestasi, misalnya, itu tidak cukup hanya dilihat dari aspek uh, prestasi, ya atau tes fisik begitu, enggak. Tetap harus dilihat dari justru latar budaya, latar sosial, latar ekonomi. Yang menurut Pierre Bourdieu adalah apa yang dia sebut sebagai modal sosial. itu ya. Modal ekonomi, modal budaya, modal uh, intelektual. Jadi dengan kita mempunyai modal yang khusus itu, terutama modal mental ini, sering kita kalah itu bukan mungkin karena fisiknya ya, tapi mungkin karena mentalnya belum mental juara. Maka dari itu di dalam kita melihat olahraga itu harus dilihat dari asal usul. Mengapa pelari kok dari yang banyak yang kulit hitam dari Afrika, di Indonesia, dari Papua, dari NTT, ya. Ya, itu karena yang membentuk prestasi itu ada latar geografis atau ya latar budaya yang ada di, di daerah. Itu satu aspek pertama. Yang kedua, sekarang ini Indonesia sudah mengalami proses uh, modernitas dan kemudian juga uh, lahan pertanian sudah semakin sempit, sudah dijadikan rumah. Orang-orang sekarang tidak pergi ke sawah, tapi pergi ke pabrik. Dan pola pekerjaan kapital atau pabrik itu mengubah mental kita dari yang kebiasaan berjalan ke sawah aneh-aneh ya, padi gotong royong, kemudian eh, kita dibatasi oleh kesibukan-kesibukan yang dijadwalkan oleh pabrik ya, bahwa itu pabrik konvensi atau Uh, kemudian menjadi ASN atau ya orang bisa saja uh, bekerja pada waktu tengah malam, misalnya shift jam 11 nah, kalau dilihat dari aspek uh, kesehatan saya kira itu juga tidak tidak sehat tidak menitik juga orang yang bekerja di luar uh, jam produktif itu jamnya orang tidur dan juga oleh Busti E, proses Metabolisme tubuh ini juga sudah diatur Kalau malam waktunya tidur Tapi kan karena di dalam Kehidupan kapitalis sekarang ini Kapitalis tidak mau rugi Dengan menyewa Tempat, kemudian menyewa Tenaga kerja, ya dieksploitasi Seluas-luasnya Agar mencapai target Keuntungan yang sebesar-besarnya Dengan tenaga Semurah-murah Nah, itu juga mempengaruhi kesehatan masyarakat itu sendiri, termasuk juga mempengaruhi cara berpikir kita untuk menjadi atlet. Nah, karena kita dibatasi, ya, tidak lagi sebebas masa tradisional dahulu, maka kelas baru ini, ya, kelas menengah, istilah ya, middle Class, itu kemudian membentuk. Uh, satu komunitas komunitas baru atas dasar kreasi uh, liberal dan kapital maka olahraga sebagai satu gaya hidup model gaya hidup atau pola gaya hidup sehingga olahraga tidak lagi uh, mencerminkan untuk kesehatan fisik tetapi untuk prestis jadi waktu saya masih muda ya maksudnya Berapa 30-40 tahun yang lampau Ya saya menabung banyak uang hanya untuk membeli uh, sepeda yang lebih baik dari teman-teman yang lain memanggil <tuh>, gila <-gilaan> Itu ya kalau dilihat dari olahraganya nggak seberapa Kadang-kadang saya mau ketawa Mangu ya naik dulu teman-teman ngontel saya naik base lalu turun di uh, Tawang Mangu dan nanti baru naik sepeda dengan turun itu kita tidak mengeluarkan kerika hanya melapis konsentrasi saja nah dari gaya hidup ini kemudian menjadi prestis ya. olahraga menjadi satu pandang prestis siapa yang memiliki apa tidak hanya tubuh yang bagus tapi juga peralatan olahraga yang bagus tenis itu saya juga daripada diolah-olah pakai ini apa sakit yang ya. saya harus menabung ngicil kredit waktu itu ya enggak apa-apa tapi eh, ada pasti sendiri pun <laughs> saya sendiri untuk uh, bermain tenis juga nggak pinter pintar amat ya meskipun sekolah tapi ya terbatas fisiknya uh, tapi lumayan juga maksudnya ya pernah ikut pertandingan ya, berani melawan orang yang pinter, ya Pak Mandi dulu gurunya di sini takut saya dengan Pak Mandi ya senggol berani apa ya berani ya meskipun kalah terus. Mau oh, dia pelatih, sayanya <laughs> asal-asalan saja. Nah, di situ menunjukkan bahwa ya olahraga tidak lagi uh, menjadi satu kopi atau ya kebutuhan. Di situ olahraga betul-betul menjadi uh, prestis. Maka karena itu prestis, olahraga dengan sendirinya tumbuh berkembang secara baik di masyarakat. Setiap orang kemudian membentuk komunitas. Komunitas sepeda Solo itu namanya apa itu, itu RSBD Ya macam-macam. Ada yang yang di situ itu direktur um, itu yang punya tekstil itu kemudian ya anu lah orang Solo lah di situ ceritanya di situ nggak pernah badanmu sehat minum vitamin, apa enggak yang diceritakan sepeda harga berapa? Pada waktu itu harganya berapa ya? Ada yang tiga puluh juta, enam bahkan ada yang dua ratus juta. Sepeda itu hanya untuk pamer saja. Sepeda saya sudah lumayan waktu itu ya seharga motor apa bebek itu ya. dia membeli dari Amerika langsung dari jadi olahraga ini sebagai uh, apa uh, prestis nah kemudian muncul komunitas komunitas sepeda komunitas um, jalan jalan kaki sekarang saja kemudian biasanya di sawah ada covid ini ya jalan sendiri sendiri asal social distancing mespus social distancing kemudian mereka berkumpul lalu uh, bikin kaos dan apa ada kegiatan makan makan bersama jadi olahraga ini betul betul membangun satu uh, uh, bukan selera jadi dari, dari satu komunitas ya, nano komunitas saya sebut nano komunitas karena nano itu komunitas yang biasa itu kan ya masyarakat ya buku, desa itu satu komunitas, tapi ini komunitas yang lebih kecil, terdiri dari lima orang 10 orang, bahkan 3-4 orang jadi nano komunitas ini yang kemudian mengembangkan secara apa, secara mandiri ya, di dalam upaya untuk Uh, selain berkomunitas tapi juga kesadaran Kesadaran dari masyarakat Agar supaya hidup uh, lebih sehat Pihak pemerintah sendiri juga memang uh, Selalu menyediakan tempatnya. Jadi misalnya di desa itu harus ada Lapangan olahraga Setiap ada pemilu desa Karang Taruna mengajukan lapangan voli, lapangan tenis, lapangan badminton, meminta anggaran, dan sebagainya. Ini merupakan proses-proses yang sehat. ya. Yang itu tidak mungkin ditemukan pada zaman zaman kecil saya. Nah, makan aja dulu sudah lumayan. Sekarang dengan adanya uh, kelas menengah ini bergerak, maka olahraga menjadi semacam kebutuhan ya kalau tadi hanya ya karena alamiah saja natural yang tradisional kemudian berkembang menjadi eh, kebutuhan dan akhirnya olahraga menjadi prestis ya ini Silahkan Anda e, bertanya, karena waktu kita ini di zoom ini sangat terbatas. Silahkan, kalau Anda mau bertanya apa yang e, mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Argyo, lain dari apa yang saya jelaskan, atau mungkin ada pertanyaan yang perlu saya jawab. Silahkan. Yang gambarnya tidak kelihatan, Mas Risti, Pak Abdullah. Oh sudah? Eh, belum ya. Mbak Dennis Agus Tiono Rizky, tidak ya, tidak kelihatan. Siapa yang mau bertanya? Silahkan, Pak Ibu. Atau berarti, nah, yang siapa? Hendrik Prof. Namanya, uh, nama saya Hendrik Prof. Ya, gimana, Mas Hendrik uh, Prof? sekarang kan eh, tadi sudah dijelaskan Prof Andrik mengenai perubahan eh, kehidupan dari pedesaan ke perkotaan dan hmm. tentunya dan tentunya itu merubah merubah eh, pola hidup pola hidup masyarakat yang dulunya masih alami sekarang sudah ke ke perkotaan Ya, yang dulu ya desa sekarang ke perkotaan dan itu mempengaruhi sekali dalam metabolisme tubuh manusia dan yang saya tanyakan, Prof, berkaitan dengan lifestyle tadi, Prof. Ya, lifestyle, uh, lifestyle Indonesia, masyarakat Indonesia sekarang itu arahnya kemana, Prof? Uh, maksudnya itu masih dari Asia atau mengarah ke negara-negara Eropa atau bahkan ke benua Amerika Bro. Ya kalau oh. uh, olahraga ini kita jauh oh, tradisinya ketinggalan dengan negara-negara uh, di uh, Amerika Latin di Barat ya mereka itu membangun olahraga itu merupakan tradisi, ya. tradisi jadi. Oh, Olahraga itu sebagai tradisi. Bermacam-macam jenisnya, ya. Kalau seusia saya tidak mungkin pegang raket badminton misalnya, maka saya harus namanya petang. Petang itu olahraga yang hanya meng menggel menggelundungkan bola bola besi, apa, bola besi misalnya. Besi. Uh, ya. ya. itu oleh pemerintah di apa dibangun fasilitas-fasilitas bagi orang tua bagi anak-anak muda dan bagi remaja ya, termasuk juga jalan kaki itu di jalan kita kan enggak, enggak ada yang jarang sekali ada jalan yang untuk jalan kaki untuk jalan sepeda ya seperti di di barat misalnya nah, itu e, menunjukkan bahwa arah dari dan pola kehidupan kita itu yang nggak kemana-mana ya. Suka-suka saja. Kadang-kadang banyak meniru dari televisi barat. Ya. Tapi yang jelas bahwa seperti saya katakan, pola kita itu mengikuti kapitalisme. Tuh, padahal kita punya Pancasila. Tapi ya kalah dengan kapitalisme yang menawarkan ya produk-produk populer, mudah, murah, banyak model, macam-macam jenisnya. Jadi itu yang yang mau kita anu kalau kapitalisme itu hampir melingkupi seluruh uh, kegiatan di seluruh dunia hanya saja mereka punya tradisi-tradisi kuat yang terus dipertahankan. Kisinya kita punya tradisi yang kuat ya seperti wayang, ketoprak, lutruk ya tapi kan lama-lama anak-anak milenial sekarang tidak mengenal lagi tentang seni apalagi olahraga. Dulu ada gobak soter, ada delian, ada Ya macam-macam itu sudah ditinggalkan karena memang tidak dipelihara oleh negara. Jadi kalau menyalahkan negara dalam hal ini ya karena negara sibuk mengurus ekonomi. Sekarang aja baru dipikirkan wah penting seni, penting olahraga dan sebagainya. Tapi olahraga yang berprestasi. Mengapa olahraga berprestasi ini dipertahankan? Karena itu ada political game namanya, ada Kontribusi politik yang sangat besar untuk membangun citra sebuah negara yang beradab. Nah kita ini kan dianggap negara yang tidak beradab. Covid aja, meskipun korbannya paling sedikit di seluruh dunia, tapi kan juga eh, dianggap prestasinya sangat bodoh ya. Itu kan nomor dua kita, yang, yang dari Italia. Dianggap tidak punya kepedulian. Itu hanya soal covidnya. Kayak begitu itu dan olahraga pun kurang lebih juga sama berbeda dengan zaman Orde Baru zamannya Pak Karno ya Pak Karno itu kan membangun gelora Bung Karno Senayan yang begitu besar itu itu pada waktu yang bersamaan di negara-negara Rusia misalnya membangun kompleks komplek olahraga yang sangat besar sangat prestisius ya ya kebetulan saya pernah ke tempat-tempat itu jadi sekarang ini eh, tampak bahwa olahraga menjadi bagian kebutuhan masyarakat sekarang apa Anda merasakan olahraga sebagai kebutuhan masyarakat kan ya saya belum saya belum merasakan itu itu ya saya kira jawabannya begitu dulu ya Oke ya nanti kita sambung lagi karena kelihatannya waktunya udah hampir habis. Ada limitnya prof? Gimana? Ada limitnya. Ada batas waktunya prof. Baik ya, tidak apa-apa. Tapi anda bisa mengirimkan ke ketua secara tertulis. Nanti biasanya akan saya saya jawab melalui YouTube juga. Itu anda bisa mengakses waktu. waktu ya persoalan-persoalan apa baik, siat, ya, ya baik kasih, ya, mau menulis apa saya menulis disertasi ini gimana Prof gimana dan sebagainya ya, mungkin saya bisa membantu Anda sudah anu, mengenal ya Anda ketik di Google nanti tutorial metodologi penelitian itu biasanya Prof. Andrik yang muncul tutorial metodologi penelitian ya nanti itu bagaimana cara bikin proposal, cara bikin judul dan analisis apa yang itu? Ya, terima kasih ya atas perhatiannya, teman-teman dan para bolehkan. Ya, kami, kami sampai jumpa. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, wabarakat. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.